Thank <laughs> you. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bareng aku channel channel, Bismillahirrahmanirrahim teman-teman, buat kamu yang mau membeli produk appliance atau perabotan rumah tangga, seperti tv, kulkas, AC mesin cuci dan lain-lain belinya merek dari aqua saja ya, karena di awal tahun ini, aqua japan sedang mengadakan promo undian berhadiah loh, berhadiah utama mobil listrik dan hadiah menarik lain So buat kamu yang penasaran Tonton video ini sampai habis No skip skip ya teman-teman Agar kalian dapat menyimaknya secara jelas Dan aku mau ingetin sekali lagi Buat kamu yang belum subscribe Silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya di bawah video ini nyalakan akan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate Seputar promo-promo undian berhadiah lainnya dari aku Teman-teman, promo undian kali ini diselenggarakan oleh Aqua Japan dengan tema Aqua Double Smash Promo. Promo ini berlangsung mulai dari 5 Januari sampai dengan 30 April 2023, ada yang dipersembahkan. Ada satu unit mobil listrik Wuling LTV Long, 4 unit iPhone 14, 15 paket liburan ke Bali. 20 produk aqua seperti smart TV, AC, kulkas, mesin cuci, freezer, dan 40 badminton gift Cara ikutannya Pertama, setiap kamu membeli semua produk aqua home affiliates berhak mengikuti promo undian ini Kedua, kamu akan mendapatkan kupon sesuai dengan harga produk aqua yang dibeli dengan ketentuan sebagai berikut Nom Nomor nominal produk Belanja kurang dari 2.749.999 Kamu akan mendapatkan Satu kupon undian Dan yang kedua Belanja mulai dari 2.749.999 Sampai dengan 5.999.000 1999 mendapatkan 2 kupon undian. Dan yang ketiga, belanja mulai dari Rp6.000.000 sampai dengan Rp9.999.599 kamu akan mendapatkan kupon sebanyak 3 kupon undian. Dan yang keempat, belanja maksimal Rp10.000.000 kamu akan mendapatkan kupon 4 Kupon undian ketiga bagi toko yang memiliki SPM atau promoter dapat memberikan datanya melalui promoter untuk diinput datanya ke website Aqua Japan. Keempat, bagi toko yang tidak memiliki SPM atau promoter dapat memberikan datanya ke pitch toko yang kemudian diteruskan ke MD kami untuk diinput ke website Aqua Japan lima program berlaku untuk semua produk di store yang ada promotor Aqua dan hanya berlaku untuk produk cheese freezer dan bifar color di toko yang tidak ada promotor Aqua keenam pemenang lucky draw diwajibkan membayar pajak pemenang pada negara sebesar 25% dari nilai produk 7. Hadiah akan dikirimkan setelah pemenang membayar pajak kepada negara. Delapan, semua bentuk hadiah Lucky Draw yang dimenangkan pemenang dapat diuangkan. Wah, di sini e, berbeda ya, ternyata hadiah yang didapatkan itu ternyata dapat diuangkan. Dan yang sembilan, gambar, warna, dan jenis hadiah tidak mengikat sesuai ketersediaan hadiah. Sepuluh, Paket liburan ke Bali adalah voucher tiket pulang pergi dari Golden Nusa senilai Rp3.500.000. Dan ke-11, program Aqua Double Smash promo ini tidak berlaku untuk karyawan dan keluarga besar PT Hair Sales Indonesia. Promo ini khusus untuk pelanggan dan konsumennya saja ya, jadi peluang untuk menang itu lebih besar teman-teman. Info lebih lengkap kamu bisa masuk ke laman websitenya di https www.aquajapanid.com Teman-teman, alangkah baiknya sebelum kamu membeli produk dari Aqua Japan, tanyakan terlebih dahulu promo undian yang sedang diadakannya. Apakah di toko tersebut kamu bisa langsung mendapatkan kupon undian setelah membeli produk dari Aqua Japan tersebut? Seharusnya sudah ada ya, atau kamu bisa cek. Dan pindah ke toko lainnya apakah promo undian dari produk aku ajakan ini sudah uh, ada atau berlangsung atau berlaku di toko tersebut Karena promo ini sudah resmi dibuka Nah itu dia teman-teman informasi dari aku seputar promo undian Aqua Double Smash berhadiah utama mobil listrik dan hadiah menarik lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat, semoga teman-teman semua beruntung ya di promo undian berhadiah ini. Amin ya doba amin. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga yang udah subscribe, like dan komen. Tunggu di konten video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.